Maidana adalah petinju profesional asal Argentina dan mantan juara kelas Welter WBA. Maidana saat ini memiliki rekor profesional. Satu-satu kekalahan profesionalnya melawan Andreas Kotelnik, Amir Khan, Devon Alexander, dan Floyd Mayweather Jr. Itu semua dengan keputusan juri. Marcos Maidana mencatat kemenangan bersejarahnya melawan Adrian Broner pada tanggal 14 Desember tahun 2013. Di sebuah kontes, Maidana menjatuhkan Broner dua kali dalam berjalannya pertarungan. Dan Maidana mengalahkannya melalui keputusan bulat juri. Dan memenangkan gelar kelas welter WBA Broner. Lewat video ini, saya akan menampilkan ketika Maidana jatuh dia tetap bangkit dan garang. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Dan yang sudah subscribe channel saya, saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rejekinya Oke okay, kita lanjut Marcos Maidana Dalam keadaan apapun, dan apapun yang terjadi Dia tetap bangkit untuk berjuang dan menghabisi lawannya Di setiap pertarungannya, Marcos Maidana selalu agresif dan menekan lawannya dari awal pertarungan hingga di akhir pertarungannya Itulah sebabnya Marcos Maidana disenangi banyak penggemar tinju di dunia karena keagresifan dan lontaran pukulannya yang bertubi-tubi, seperti yang kita lihat kali ini, saat Marcos Maidana berhadapan dengan petarung asal Amerika Serikat ini, Josecito Lopez, mereka saling adu jotos dari awal hingga akhir pertarungan. Marcos Maidana yang sempat jatuh mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Josecito Lopez, tapi Marcos Maidana tetap bangkit dan berusaha untuk melanjutkan pertarungannya. Sehingga Lopez dinyatakan kalah TKO di ronde ke-6. Setelah mengalami kekalahan TKO di ronde ke-6 dari Marcos Maidana, di Home Depot Center California Amerika Serikat, Lopez tak mau larut dalam kesedihan. Petinju asal California itu, akan segera kembali ke gym, setelah mengambil libur dalam dua minggu ke depan. Saya seorang petinju, dan saya akan terus bertarung dengan cara saya sendiri, papar pria kelahiran tanggal 19 Juli tahun 1984 tersebut. Sementara itu, mengenai pertarungannya melawan Maidana, Lopez telah berharap agar terjadi duel yang seru dan sulit dalam laga itu. Tapi sayang, dia tidak terlalu suka dengan hasil kekalahan tersebut. Kami adalah prajurit, saya tidak senang dengan penghentian. Saya berharap wasit akan membiarkan saya berjuang melewati jalan saya, tapi wasit menangkap saya dengan pukulan yang tidak bagus, tidak ada yang menyangsikannya. Papar Lopez. Itulah kehebatan Marcos Maidana. Ketika dia jatuh, dia tetap bangkit untuk berjuang dan menghabisi lawannya. Tak memandang, besar, kecilnya lawan. Marcos Maidana selalu memberikan yang terbaik pada penggemarnya. Semoga dengan hadirnya video ini, Anda bisa terhibur. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe channel saya. Saya ucapkan limpah terima kasih, dan semoga sobat semua sehat selalu dan dimudahkan rejekinya. Terima kasih atas kunjungannya dan sampai jumpa di postingan selanjutnya.